Ha. Nih, panja boleh mengadu. Masih depan ah. Tuh. Heh. Wei santuinge. Iya, iya, iya. Jalan ke luar. Ih, mengatos. Iyang enggak. Gua deh, gua makan barang eh. cukup juga. Dia sudah. Apa yang kau depan lah. Kau usah. Alang dia, alang kau. Abang saya tak cerit dia sakit panggil langsung. Haa, rasa ya. Di Eh, panjang kau rambut tu begok. Ni putih dah Putus satu pun. Tunggu saya ni. banyak e iron, so, banyak kan? kanan lo baik tu bateraau, baik kamu lu dekko, kamu banyak cema, tinggal pilih yang mana boleh dekko, ana dekko atau yang ni ko. Jadi yang kesko kemana? Yang ke cerita tentang apaeden di lama setahun cilok? Cian tidak boleh. Ah itu orang tahu udah Ini banget cerita ya, Cerita baca tuh gitu, gitu. ceritanya, gitu. ceritanya tuh Oh deh Itu ceritanya oh. yo nih paja Ah, Orang mah tau orangnya orang mah Ada ya, yang nah, kau tau lah ada yang pijak-pijakan mah Oh, oh. nanti bosan ngertemukan ketemu cek si Raisi Ada nih pijak-pijak Mengenai hajarnya eh. ah. macam macam, kita boleh go go check check website macam. Usah lagi, ah, lah, ada dua penanda di muka. Ni nuk deh, ayeb bilau jangko, ayeb bilau tu. Tiga hari, tu, tiga, ada bawa bawa. Tunggu tapi. ada oh. itu kenal tinjulah menoloskan 10 caleg biarkan ya, alo caleg jo maju dan kan, ah, uh. kan? kutu yang salah, salah ya mana dulu ya anggap ya, pengen dapat dapet Mau itu sih Mustade teh tidak Iko santai ikhobayo hebat bukan hebat Milek baca kau aku no no no, <laughs> no, no, no. the Pem nope! sapa pencurian ah <coughs> <Maaf. coughs> <laughs> soal maling jin sing top ya wis tak najengko Kamu mandi ijin, mak. mak belum Malam Jumat Ijinnya duis <tuk> Kok ya? Dia temenin Tak celok mandi Oke? Celup najin ko meninnya okay? <tuk> Salah, lepon pak mandi Di tiup Masuk pak, eh dulu lah. Lepas, sudah ngecek kayak Edwin nih mah. Masuk pak, masuk mbak. Ya, apa mana kok angka. sudah ngecek adwin, Masuk mbak <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> harus harus seperti itu saudara. mantap nggak <tuk> <tuk> nah, salah loh. nah, nah putus terus. Mantap, kan <tuk> mantap mantap mantap oke ya ya usah oke oke tangan Tiga Dua Satu Action Action Action <busi. tikin busi. tikin> Dua Satu uh, Tiga Dua Satu Tiga Dua Satu Action @웃음 <laughs>